ada klinik swasta seperti itu sama di Indonesia ada daripada negeri ataupun daripada swasta dari apa namanya ya individual seperti itu guys dan so kita akan menonton videonya dan di sini saya ingin melihat juga bagaimana istilahnya pelayanan klinik yang ada di Malaysia guys khususnya swasta ya bukan daripada kerajaan so jom kita tengok videonya let's go Oke okay, ini dari Arnawan Channel 2 guys Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Linknya ada di deskripsi ya Ini share tentang pelayanan hmm. klinik Hai ya, ya. Assalamualaikum oh, klinik warahmatullahi, City. warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Arnawan Channel 2 Oke okay, okay, di video selamat. kali ini saya uh, kurang sihat ya guys panel Saya klinik. kurang sihat Jadi saya uh, nak ambil panel Imas uh, Ini oh. adalah panel daripada company saya kalau uh, di antara panel-panel ini pekerja pekerja Malaysia kan, Kalau dia masuk ya. Oh itu kayak kart asuransi gitu ya guys Atau kalau di Indonesia mungkin kartu untuk berobat gitu Ini dia uh, free ya Tak payah bayar. -bayar. Uh -huh. Kira macam uh, Apa ya uh, Macam memang dah uh, Wajib lah uh, di syarikat itu akan Membagi fasilitas uh, Namanya Panel uh -huh. Kalau orang macamnya kalau dia Mali, tak ada panel, kasi. dia kena bayar lah. Kerana klinik swasta ni je bayaran dia memang cukup lumayan lah orang kata. Kalau foreigner, lagi mahal, charge dia kan betul tak? Hmm. Ha, jadi saya pun uh, nak ambil ubat uh, ubat Mali, ya dor, dengan Mali, nak check doktor. Kalau dia kita di Malaysia ni check doktor dengan ubat dia, charge dia lain ya. Kalau malam lagi charge dia mahal kalau Mali. di Malaysia ni lah. Oke, okay, di sini ada harga-harganya guys. 30 ini tiada masalah kesehatan. Maksudnya apa nih guys? Haha, ada masalah kesehatan. 30 60 15 45 450. Ai tak paham juga ini maksudnya apa ya kan? Seranai harga untuk um oh pemeriksaan haji guys. Oh my god. Telat bacanya. Jadi, oke oke oke, pemeriksaan kesehatan untuk ibadah haji ya. Ah okay. Saya saya ambil ubat okay. ini tak ada. Oh, Kali ni saya ubat? nak uh, pergi Nak jumpa doktor. Jadi oh, ni jadi ini kan mesyariah. Oh, rehat saya jadi muka. saya pun kena kena jumpa doktor juga. Ber doktor 12:30. Oh 12:30. 12 Okey. Saya pakai nama dan nombor pasport Dalam sistem. Alright. Okay, buat okay, MDC formula. Doktori cut sampai 12.30 Sampai 12.30 belas setengah. Okay, next yes. sampai dua belas setengah. Saya biasa datang MDC, apa? -apa. di sana itu ditulis ya untuk binnya ya. Kalau di Indonesia, guys, ya aku ada hal yang istilahnya kalau di Malaysia, ya yes, setahu saya, kebanyakan daripada kawan-kawan saya juga yang menunjukkan maika. Itu biasanya ada binnya di belakangnya kan, kayak Maryam binti Zainuddin gitu. Dan kalau di Indonesia, guys, bin itu tidak disebutkan di KTP seperti itu. Iya sih, benar-benar benar. Baru sadar aku. Soalnya kalau penne. di kalau kalau di Arab itu juga wajib hukumnya uh, untuk meletakkan kata bin. Jadi di IC saya ataupun KTP Arab saya itu pasti ada nama ayah dan juga nama kakek kalau di Arab itu guys. Hmm. Oke. Okay. SII satu lapan dua enam. Dalam sistem ada ingat? Oh. Nah, kalau, kita kalau kita tak ya? ada nanti saya bagi tahu ofis saya kan mana tahu tak. Apa. Kalau nak tahu, dalam dia ada berapa lagi boleh? Maksudnya ada berapa-berapa lagi. Berapa oh ni, oh, rehat lah. Ingat masa rehat? Kenapa ada bahasa ini ya? Bahasa Korea? Nyo, Korea itu. Oh ini ini untuk kehamilan juga kayaknya guys. Saya lihat di sini ada 5 HD ya kan. Ah, saya tak paham juga lah. Atau penyakit penyakit lain? Oh scan scan penyakit lah. Tentu. Ada 3D ya kan. Sini kedai makan kedai. yang melayu juga ada sih. Kau Nasi campur, Nasi campur. Ada. Belakang sini. Nasi campur kan? Apa namanya? Fasilitas lah fasilitas saya di Malaysia. Saya orang Indonesia. Oh. Ha, saya Youtuber. Hmm. Oh. Jadi orang Indonesia nak tahu pelayanan di Malaysia itu uh. macam mana. Ke? Uh. Baik ke tak baik macam tu. Subscriber saya nak tahu uh. di pelayanan di Malaysia. Mas. Uh. Yang kemar-kemar tu ada nasi lauk? Ada? Kalau kedai Pak Gembas tu makan pedas pedas tu. Aduh. Oh iya. Yeah. Hmm. Sebab hmm. saya kerja, ada hospital, ada klinik, kan? Semua dia. Hmm. Jadi orang sana nak tahu lah macam mana hmm. saya. Ah, hmm. enggak hmm. ada Alin. Ada insurans. Okay. Tengok pelayanannya, kliniknya macam mana, baik ke oh. tak baik. Kan? Oh. <laughs> dia orang nak tengoklah, subscriber ni kan. Wah wow. hmm mama ni eh. Gua tengoklah YouTube hmm. apa, -apa. nama? Channel 2. Saya punya channel. Dah dah tulis kat sinilah. Ha dah. kena datang sini klinik Siti ni. Ah itu. baik-baik ok kita nanti kita rehat dulu dokternya 12.30 lah kita nanti datang sini balik mm -hmm. jam 5.00. Ha. Kita duduk sedap. Ni direk ni je kena oh, yeah. warna kuning sebelah saya ni. Okey guys. Terima kasih. Right. Okay, guys, kita cari makan dulu, makan-makan. Okey hari ni saya nak oh ayam gepuk oh, ayam gepuk. Oh. Dia oh. rasanya macam pedas ni. Saya tak boleh makan sebab saya tak sihat. Perut saya sakit. Jadi saya pergi klinik tadi kan. Okey okay, apa ayam. yang ada dekat sini eh? Kita tengok dulu mana ada yang kedai yang sedap. <laughs> yang sesuai dengan perut saya ni. hari <laughs> saya sakit perut. <laughs> sihat Jadi, selalu saya lah apa. Cari makan dulu dekat mana ni? Kita tengok depan sana Jual ada apa lagi dia, kan kita tengok ada apa lagi dekat Sarasa Panilai Jom kita tengok dekat sana eh. Tengok suasana di sini. kita datang sini dulu. Good food. Apa ini guys? kita tengok apa, ya, apa ni. Oh, macam kaw. Ha we, Ayam Anilah ah, Tapi nak yang ada Ais krim tu boleh? Yang atas Ah, yang atas banyak oh, yang keluar tak ada? Habis oh, Boleh lah yang okay. tu Ok guys, saya makan dulu Makan lunch Nasi tak ada Kami makan ni je lah yang ada Kentang goreng, ayam goreng Dengan apa ni Itu itu apa guys yang ini guys? mayonis kau punya. Ini apa hmm. ya guys yang kayak gini? Dengan Ayam juga kan. Alhamdulillah hari ini kita ini hari saya kurang sihat guys. Jadi saya mau pergi kliniklah berubat. Jadi okay. tadi kan apa doktor dia belum sampai lagi Karena masih oh masa, masa 12:30 kan uh, office hour kan rehat kan. Jadi okey saya dah Oke, untuk jam istirahat di sana itu jam berapa ya guys? Jam 12 sampai jam berapa gitu? Kalau di sini biasanya jam 12 sampai jam 1 ya. Jam 12 sampai jam 1 itu adalah jam istirahat untuk orang-orang yang kerja kantoran dan lain sebagainya guys. Kayak pertukangan juga ya kan. Pertukangan istilahnya buat rumah itu semua rehat jam 12 sampai jam 1. Datang masih lunch. Jadi saya ini pemerintah lunch saya dulu ini apa ini ayam nih Sampai Sabtu macam tu, baru saya datang balik ke klinik tadi lah. Okay. Setengah jam lagi. Alang-alang lah. Ma Nak makan dulu ke apa kan? Uh, jeput makan semua. Sahabat-sahabat. Terima, Sahabat masa dah, masa dah lah, sudah Terima kasih korang yang sudah support channel saya. Saya ucapkan ribuan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya makan dulu guys. ini namanya Awe Di sana mungkin AW ya. Guys, uh, ini ubatnya. Nak dapat ubat. Okey, nanti so dah jumpa doktor ya. Bagi dekat farmasi, nanti dah tahu. Ini ubat namanya. Okey, terima kasih. Bye. Hmm. Okey. Drive bye. Okay. Okay. Guys, Alhamdulillah dah dapat ubat. Uh, apa? Uh, nanti kita ini lah, mau rehat dulu lah rehat. Ubat dah dapat. Okay. Alhamdulillah pelayanannya uh, sangat bagus ni ya? klinik ini. Terbaik. Tap, City Clinic. Uh, City. Ini ya. klinik dia. Dekat uh, Menghala kota uh, menghala dekat Sungai Bulu ni. Uh, dekat Sungai Bulu. Ini dia. Terbaik. Okay. Terima kasih kepada koran sudah support channel saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita doakan guys, abang iwan, semoga sehat selalu ya kan? Uh, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan itulah tadi guys, pelayanan klinik swasta yang ada di Malaysia, namanya Klinik City, guys. Dan pelayanannya cukup baik ya Kalau kita lihat ya kan Dan ramah-ramah juga gitu Enggak yang bentak-bentak Enggak -bentak, yang ada juga ya <laughs> Mana ada istilahnya klinik Terus bentak-bentak lari semua pasiennya gitu Otomatis, ya, kita bisa tahu, guys, istilahnya di Malaysia itu pelayanannya seperti itu, gitu kan? Dan ya, ini sebuah pengalaman baru bagi kita semua, bagi saya mungkin karena teman-teman kan yang nonton dari Malaysia, gitu kan? Dan adakah istilahnya pengalaman-pengalaman teman-teman, istilahnya di klinik-klinik seperti itu, bagaimana pelayanannya? Dan kalau kita di Indonesia, di sini juga ada klinik, ada puskesmas seperti itu, guys. Dan itu sangat-sangat ramah sekali kalau kita istilahnya berjumpa dengan... Nol nya Terus apa namanya ya dengan perawat ya seperti itu dan juga dokternya pastinya baik-baik Dokter yang apa namanya ya ada dokter yang galak bisa dikatakan seperti itu Itu sebenarnya demi kebaikan kita agar kita lebih disiplin lagi Ada beberapa uh, dokter itu yang memang kehidupannya memang lebih apa ya nggak kayak kita lah sembrono gitu kan istilahnya Kayak kita tuh makan sembarangan dan ini-ini itu gitu kan Sehingga menyebabkan badan kita itu tidak sehat seperti itu Dan ketika ada dokter kita menjumpai dokter yang memang galak Istilahnya galaknya itu dari segi kebaikan itu nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi bukan galak bentak-bentak tidak -bentak jelas gitu. Tapi kebanyakan dokter itu pasti ya lebih disiplin lah daripada kehidupan kita. Ada yang santai, ada yang rileks gitu. Tapi buat pelajaran juga kepada kita semua. Istilahnya kalau kita memperlakukan orang dengan baik maka kita akan diperlakukan dengan baik pula. Tapi kalau istilahnya kita memperlakukan orang lain itu dengan tidak baik, pasti... Ya Ketidakbaikan itu akan datang juga kepada kita So terima kasih buat teman-teman semua Jangan lupa untuk di like, share, komen Dan subscribe-nya Arnawan Channel 2 Dan juga Cak Mojib Ada juga Cak Mojib TV guys Jangan lupa untuk di subscribe ya <laughs> Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pemiru Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh